semoga pertanyaan ini bisa dibaca Afan Ustadz, bagaimana cara agar kita melawan nafsu kita ketika membaca Al-Quran selalu merasa ngantuk ada doa khusus tidak Usat memohon pertolongan Allah agar Ramadan kita menjalankan ibadah lebih baik lagi jazullah khair Ustadz dan tim semua terima kasih, ini yang kita bilang tadi terima atas yang bertanya kalau perlunya menundukkan hawa nafsu dan mengontrol dan jangan sampai hawa nafsu kita yang nguasain kita di Ramadan yang pertama tentu saja doa, itu penting. Makanya kan salah satu doa kan, Allahumma ati nafsi takwaha wa zakkiha anta khairuman zakkaha anta wa maulaha. Ya Allah, ya Allah berikanlah uh, ketakwaan pada jiwa dan nafsuku. Allahumma ati nafsi taqwa. Dan bersihkanlah jiwa dan nafsu kau itu Dan kau sebaik-baik yang membersihkan Engkau lah walinya Engkau lah yang megang Engkau lah yang mampu untuk membersihkan itu semua Jadi banyak, banyak doa gitu loh. Banyak berdoa Terus yang kedua jangan dituruti untuk nafsu Makanya contoh ya ini tuh berkaitan dengan dengan yang lain-lain. Kalau kita ingin nafsu kita kita kendal, eh, apa nggak nggak merajalela, jangan diturutin. Jangan diturutin. Contoh, kalau mau beli makanan buka, ngeliat eh, risol, tanya perlu nggak kita beli? Kalau nggak jangan beli. Dan cakwe lagi, udah oh, jangan. Ini mohon maaf sama pedagang risol dan cakwe ya. Ini gak ada maksud. Kalau memang butuh beli, beli aja. Tapi kadang-kadang nih nafsu mata doang. Lihat risol, beli risol. Cakwe, beli cakwe. Lihat pastel, beli pastel. Nanti tukang kolak, beli tukang kolak. Mau sambil pulang, lihat pisang goreng, beli pisang goreng. Pas sampai rumah yang dimakan apa? Korma sama air putih juga. Itu gak ada yang dimakan sama sekali. Nah, orang-orang seperti ini, nanti ada dampaknya deh. Pas baca kur, Quran ngantuk deh karena dia biarkan nafsunya menggerogoti dia jangan pada kasih ruang untuk dikendalikan sama nafsu betul, bicara memang lebih mudah dan yang berbicara belum tentu lebih bagus daripada mendengarkan tapi inilah tipsnya daripada Allah jangan diturutin